masjid akso Masya Allah kubanya dia hitam kalau masjid akso kalau tempat sijrahnya istirahat mi'rat kuning yang tadi kita Alhamdulillah ya Allah sabar ke masjid akso Masya Allah kalau itu yang mi'ratnya Nabi masjidnya ini masjid akso nya Masya Allah iya banyak Insyaallah. Ya Allah subhanallah ya Allah. Oh tertata terhumbang alhamdulillah. ayah Ibu bisa kemari. Yang kuat pada ya Allah. Allah. Apa bahasa ini? Allah. Alhamdulillah. pasti Masjid Aksho subhanallah, Subhanallah Alhamdulillah Ini masjid yang mi'aratnya Nabi Muhammad Salallahu wa'isalam Subhanallah Subhanallah Empat mi'arat Nabi Muhammad Salah Alayhi wassalam Subhanallah Indah banget ya Allah Insya Allah Alhamdulillah ya Allah Dr. Sattah terima kasih banyak dok, Barakallah Semoga tambah sukses Klinik dan makhluknya Ibu ayah Eh ada Pak Haji. Asalamualaikum. <laughs> <Bang>. Habibi. <laughs> Alhamdulillah ya kita sudah selesai. Nah, kita lagi Bahan, malam acara, mingguan salat uh, uh, dari Maghrib sampai Isya ya. ya. Uh, jadinya jamaah takdim tadi ya kan. Mm. Hmm. Jadi semuanya harus jalan taksi. Nah, kita uh, sampai melihat terlapak terbang ke itu ya ke terbang mau di ya lancar selamat malam ada bisolat bisa lagi untuk silat untuk sudah sholat bisa allah juga muhammad dua bersih debu kita tadi jalan coba deh 10 menit lah ya jalan ini, ya. ini. Ah, nanti yang itu kan yang dia nepak itu kan ya. ke atas semestinya kuning dong nih ayah sudah sampai sampai toh masjidnya, masjidnya Nabi Muhammad hijrah hijrahnya maksud bentuk kesidratan tahann ini dia masjidnya insyaallah di, ah. di samping masjidnya itu ada seberang ini punya teman 11-12, lahiran Oktober 3 dan 4 tiga dan empat. <tik> Kita barengan ya. Hmm. Alhamdulillah ya Allah, teman-teman pel -teman, teman -teman, dan sholat semuanya. Bunda Alhamdulillah, jadi aku ketinggalan jauh. Mak, kemarin mak, mak belakang. Annalah. Masya Masyaallah. Annalah. Masya Masya ibu lagi di Masjid Akso tapi ini masjid yang miripnya Nabi Muhammad saya, Masjid Akso tuh yang kubahnya hitam di sana bulatnya tuh di ujung alhamdulillah bilkiris nama ayah suhu assalamualaikum si ini kublok bilkiris ibu pakai pemanfaatan karena sudah memang ya kalau rumah allah itu dimana-mana panas banget tapi di lingkungan ini dingin banget sejuk banget nashawal Ya, saya berkunjung ke makam Nabi Yunus Alhamdulillah ya Allah Saya sampai kemari ya Allah Alhamdulillah Ini Pak Haji tuh Haji ceweknya doang Siapa Pak Haji? Haji Ibrahim ya Ibrahim tadi siapa Yusuf ya ya Semuanya, Masya Allah itu mesjidnya Ab Ayah Ayah mukanya lihat Jaga banget Besok besok oh, Ya مين يا Yakub dan Yusuf. Ibrahim. Ibrahim di Dan sini ada tapak kaki Nabi Muhammad alaihi salam. Allah. Kenapa di sini ada tapak kaki Nabi Muhammad? Ada suatu hadis dari Abu Hurairah, Muhammad Ketika saya di dari Al-Aqsa, alaihi salam, saya ke Ibrahim. Dan dia bilang "Turun dan salat di Ibrahim." Jadi sesudah dia turun, dia turun di atas tempat ini dan ada tapak Nabi Muhammad semua ku mereka aja Nabi Ibrahim nak. Ini imam besar, ini di atas nak. Ini semua itu tulang Nabi ada di sini. Kayak por sí, satini sí, sí.